Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah, sayyidil anbiya wal mursalin, nabiyyina wa habibina al-mustafa Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah bisalan ila yaumiddin. Assalamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita pagi dengar beberapa hadis. Yang berhubung dengan keutama eh wuduk berhubung dengan wuduk neng al wuduk neng merupakan satu silah satu senjata kepada wajah berime maka sangat tak seyogialah kepada orang yang berime yang tidak berwuduk ataupun hanya berwuduk dia tu di waktu nak smayeh saja atau waktu baca Quran waktu nak tawah waktu nak seeh saja bukan kita ni wuduk ni kena wajib dipakai orang ya, beremail lah. Karena itu merupakan satu senjata dan satu sunnah Nabi SAW Kalau kita bagi baca juga sejarah para aulia ulama-ulama Islam orang dulu dan orang kebelakang ini kesua mereka hidup mereka tu bersama dengan wuduk. <tuh> Hadis diceritakan oleh iman Muslim An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Sami'tu khalili shallallahu alaihi wasallam yaqul Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata ia telah dengarlah oleh aku akan kekasihanku yaitu Nabi shallallahu alaihi wasallam Yakulu berkata ia Tablu al, -hi, al hilyatul mu'min haitsu yabulu wudu perhiasan seorang mukmin pada hari kiamat akan sampainya sekiranya sampai wuduk tabluwul hilyatul mukmin sampainya hiasan maknanya cantik tel seorang manusia dengan hiasan dia tu sehingga sampainya wuduk di mana ni sampai tepat wuduk dia ambil tu maknanya kes wuduk itu merupakan satu perhiasan itulah ulama mari sarah deh ini Nabi saw sedap ina ummi yaduuna hadis diceritakan oleh iman Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata, "Inna ummati yud'auna yawmal qiyamah. Sesungguhnya umatku yud'auna yawmal qiyamah bihi pada hari kiamat, ghur muhajjalina min asaril wudhu." Dalam satu anggota dalam suatu keadaan yang anggota-anggota mereka dan anggota muka mereka bercahaya daripada kesesatuan. Jadi dari hari akhir esok ni ummak nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenali daripada kesewud. Gesse yang kita ambil air bahaya ambil wuduk tu ialah merupakan satu perkara yang dapat memberi kesan cahaya dan nur di hari akhirat nanti. Pamanstata'a minkum ayyutila ghurrathu falyaf'al. Dan barang siapa ia sanggup di antara kamu untuk nak sinaran tu untuk nak panjakan, nak memperbanyakkan nur tu, faliyah, fal, makah naklah buatlahmu. Hadis diceritakan Utsman bin Affan dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mantawat doa daripada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata ia kata Utsman telah sedalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man tawadda siapa-siapa beruduk ba ahsan al wudu maka i, maka menelai akan wudunya siapa-siapa beruduk ni yang wis pengen wudu dia ni ya elak wudu ni kita nak pergi ambil kelo ambil cermin kita tak leh kena mik negara agama tu kena ambil perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwudu kita juga sama-sama like basuh air basuh kaki lebih daripada setupak Nabi ambil air semuanya yang setupak ya Kita basuh kaki sebelah tak cukup lagi setupak Jadi kita kena pisah lah Wuduk kita ni jadi Duduk dua ya Ambil hak wajib dengan hak sundat ya Hak makruh dengan reyaz Ambil lah wuduk kita tu Sampai bazir air, sampai telajak tu Jadi Nabi rakyat sini Manta wadda'ah Siapa siapa berwuduk ia baahsan <tuk> alwudhu maka meelai akan wuduknya kharajat <tuk> khatayahu ke maka keluarlah dosanya min jasadihi daripada jasadnya hatta takruja min tahta azfarihi sehingga keluar dosa yang berada di bawah kukunya jadi Allah Taala ni apa dosa? Luar dosa daripada sebab wuduk. Ada hadis Tirmizi pula. Saya tak baca Tirmizi ni. Ya bak ya apa ya PST apa, ya apabila kita ambil wuduk, kita basuh tangan, basuh muka, maka Allah Taala waktu buat dosa yang berada di muka kita. Dengan akhir air Dengan akhir titik air yang kita basuh tu Setengah riwayat tu dengan air Kita basuh tu Basuh muka dosa di muka tu Jadi dosa muka ni Paling banyak dosa yang kita hari-hari Sebab dosa besar, dosa jahat, dosa kangruk Dosa berdeki, dosa berzina, dosa mencuri Adalah dosa yang bermula daripada muka Kerana muka kita ada mata Dengan sebab mata Kita tengok benda jahat Dengan sebab mata Kita tengok benda molek berdeki kepada tuir dia Dengan sebab mata Berlaku bercuri Dengan sebab mata berbagai sebab Maka dengan wudu ni Allah Ta'ala ampun dosa kita Apabila kita basuh muka kita Dari muka Ada telinga Tu banyak ada hidung yang Allah Taala ampun dosa kita. Walaupun ada dari kalangan para ulama rahimahullah yang kata Allah Taala ampun dosa kecil saja, dosa besar terpaksa lah kita kena bertaubat dengan ikhlas dan uh, apa ni kita <coughs> apa tak asyik buat dah. Apa kita ni berada buat nah. Ada hadis Dicerita oleh bin Affan juga hadis ini diceritakan oleh Bazhar daripada Usman bin Affan radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu aku dengar Nabi kata la yuthbi'u 'abdul wudu'a illa ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara tidak berwuduklah oleh seorang hamba. Tidak sempurna nak layus biru, tidaklah semp tidak sempurna lah oleh seorang hamba akan wuduknya. Bermaknanya seorang tu sempurna wuduknya. Yusbiru wuduk tu. Illa <tuh> ghafarallahu <tuh> illa ghafarallahu lahu. Melainkan Allah ampunkan dia oleh Allah Taala baginya. <tuh> Jadi orang yang berwuduk Orang yang is... Apa, isbarul wuduk. Isyam pernahkan wuduk. Maksudnya dia ambil lajak sikit. Kalau kisik atas sikit. Nah. Semperna. Maka tidak tidak berwuduk. umpama itu. Mereka Allah Ta'ala ampun dosa dia. Mata kadama min zambihi wa mata akhara. Akan dosa yang telah ia laku. Dan pada dahulu. Dan pada belakang lagi. Nah. Yang, le yang lepas dah dan lagi akan datang Hadis ini dikaitkan oleh Bazar Maka sana dia tu ada beberapa perbincangan lah Setengah ulama mengatakan ini hadis ini hadis Hasan. Setengah mereka mengatakan hadis ini kurang sikit sampai pada Murtabak do'eh tapi bukan do'eh jidan Satu hadis lagi berhubung dengan wudhu ini Jadi siapa-siapa yang berwuduk dan sempurna wuduk dia lepas berwuduk tu dia kata asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu illa futihat abwaabul jannah as-samaniyah yadkhulu min ayyiha syaa'a Siapa-siapa berwuduk dengan sempurna wuduk dia Lepas itu dia ya, baca asyharu ala ilaha illallah. Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka Allah Ta'ala buka pintu serga yang kelapa. Dan dibagi kepada dia nak pilih pintu mana-mana. Hadis ini hadis diceritakan oleh iman muslim. Hadis lafaz upamu ini ni banyak. Baik pun iman muslim. Imi Bukhar eh, Imi Muslim Imi Abu Dawud Dan Imi Atur Muzi Dan banyak daripada Ashab Sunan Mayrayat Cuma kalau kita tengok silsilah Sanak hadith Yang mai mayrayat hadith ni Maka hadith yang, yang dirayatkan oleh iman Muslim Lebih kuat sanaknya Ada pun hadith yang dirayatkan oleh Tirmizi Ada berapa yang sanak tu Siapa kada mertabak do'eh Dan gharik maka kita boleh beramal daripada hadis yang diceritakan oleh iman muslim. Oleh itu, malah sama-sama kita uh, memakaikan hidup kita atau memenihias hidup kita dengan wudhu. Kerana itu adalah perhiasan Nabi kita Muhammad SAW. Dan sahabat yang dicinta pada Nabi "Allah, Alaihi Wasallam. Ta'ala wa ta'ala wa ta'ala amri Inna wa ta'ala wa ta'ala wa